Selamat datang di Mata Kuliah SOK. Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya akan mendampingi teman-teman di Mata Kuliah ini. Untuk perkuliahan, kita akan menggunakan Morning, Maranatha Online Learning, Rumah Belajar, Universitas Eastern Maranatha. Jadi, silakan teman-teman mengakses Morning dengan menggunakan akun yang sudah dimiliki. Untuk Mata Kuliah kita, IN243 SOK, 2SKS, dosen pengajarnya saya, Meliana. Di sini ada deskripsi Mata Kuliah, capaian pembelajaran, pustaka, juga perangkat pendukung. Sebagai catatan untuk kontak dosen, teman-teman dapat mengakses di meliana.it.maranata.edu Materi dan informasi kelas ada di morning, kemudian media komunikasi kita menggunakan classroom dan juga Instagram Jadwal kelas dengan kewajiban hadir 75% wajib dipenuhi karena jika kurang dari 75% teman-teman tidak dapat mengikuti UAS Setiap hadir pertemuan, mahasiswa wajib menyimak data rekap kehadiran kelas sebelum jam perkuliahan berakhir tidak ada permohonan perubahan data setelah data ditulis di Google sheet nilai dan tombol save pada aplikasi SAT ditekan. Jadi mahasiswa wajib menyimak dengan sangat baik sebelum kelas berakhir. Mahasiswa diharapkan hadir sesuai jadwal untuk kelas A di hari Kamis pukul 8 dan untuk kelas B di hari Kamis pukul 10. Mahasiswa dapat menggunakan fasilitas lab dengan penutang jawab selama perkuliahan. Mahasiswa wajib memeriksa kelengkapan dan merapikan kembali semua fasilitas lab yang telah digunakan sebelum meninggalkan ruangan. Berikut ini merupakan formulir data mahasiswa persekelas. Teman-teman dapat klik bagian ini. Dan untuk AWS Academy Student Login, teman-teman dapat mengklik bagian ini. Di sini juga ada silabus perkuliahan untuk tanggal-tanggal penting pertemuan kita dan juga dokumen pembelajaran. Sampai berjumpa di kelas kita. Berjuanglah untuk menyelesaikan mata kuliah ini. Hayu satu semester saja. Terima kasih.